Halo guys, ini meja makan pesanan dari Pak Chin Ini pak, mejanya sudah siap, sudah siap dikirim pak Tapi tidak dengan kucingnya ya pak